Oke, okay. dari kuota yang ada, Dikdut bilang, Oke, okay. kuotanya 100, penempatan pertama, Pasing grid. Bagaimana terus penempatan, bagaimana terus ini, mekanismenya? Oh, itu tadi K2 dulu, mekan... itu tadi saya paparkan. Bagaimana nanti mekanisme penempatannya. Bukan bukan orangnya yang kita pindah, tapi formasnya yang kita pindah. Tapi yang saya tahu, total kuota, masih sudah punya total kuota. Saya belum bisa menambah, kalau seandainya belum ada kepastian, ya nggak usah nambah. Saya cuma nambil angka yang kemarin aja, 2021 plus 2022 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah. Saya kira bukan seperti itu, Bapak. Bukan seperti itu. Kami ke kan ingin nambah kuota, Bapak. Maka Loh. harus ada kejelasan itu. Gajinya. Makanya tadi saya bilang, itu, itu nanti ada des dari KMNQ, Bapak Ibu silakan. Mungkin untuk estimasi bisa ditanyakan dulu, 2023 nanti bagaimana perhitungannya. Saya, saya tidak begitu paham bagaimana cara Kemenke untuk membuat tren. Kan kan gitu ya. Dari tadi yang saya cerangkan adalah, dengan kuota Bapak Ibu yang ada, bagaimana cara kita melakukan penempatan. Sekali lagi saya garis bawahi, dengan kuota Bapak Ibu yang ada. Bagaimana cara kita melakukan penempatan? Saya ingin nambah sebetulnya Pak. Oke, kita diskusi nanti di desk dengan KMNQ. Kan gitu jawabannya berarti. Iya, Toh. Yang, yang dikbut paparkan adalah bagaimana cara melakukan penempatan berdasarkan kekuatan yang sudah dipatok di aplikasi e-formasi. Itu dari tadi yang saya jelaskan. Kalau seandainya ternyata patokannya lebih besar dibanding yang lulus pas Inggris, saya jelaskan kembali tadi mekanisme yang kedua. Bapak Ibu sekarang sudah bisa menentukan kelulusan, apa, kelulusan ASN dengan menggunakan observasi. Siapa yang melakukan observasi? Ya tentunya Bapak Ibu sendiri. Oh, enggak. Bukan maksud saya. Menggunakan. Oh, tadi saya lupa. Maaf, maaf. Menggunakan tangan. Tentunya menggunakan tangan, kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, intinya yang berhubungan langsung dengan sekolah untuk melaporkan ke bapak ibu yang ada di pemerintah daerah. Bapak ibu tinggal lapor ke kita, ini hasilnya. Dari sekian sisa kuota, ini yang kami rekomendasikan untuk diangkat. Yang telah lulus seleksi begitu, Pak. Jadi, kalau mengenai surat edaran, saya rasa nggak bisa hari ini. Tapi kalau kita melihat tren, bukan tren apa? Tingkah laku. Apa yang telah terjadi tahun 2020 dan 2021, Kemenq dan Kemen Dagri juga selalu mengeluarkan surat edaran. itu Untuk mungkin untuk tahun 2023 nanti ya belum. Cuman kayaknya nggak bisa ditunggu, dipaksakan tunggu di rakor ini nggak bisa. Gitu. Itu itu ketiga. Oh satu lagi yang keempat. Satu lagi yang keempat, Bapak Ibu pernah lihat surat edaran untuk pengangkatan ASN-DAU yang telah diperhitungkan oleh Kemenkiu atau Kemendagri untuk yang lain. Tenaga apa, Pak? Tenaga apa? ya? Kalau untuk yang lain ada, tenaga apa? Uh, surat edaran untuk yang dari Dirjen Peribadi. Iya, iya. Ya? itu kan guru ASN. ya. Ya. selain guru, enggak ada enggak ada, enggak ada toh, Bapak Ibu dengar sendiri Bapak Ibu dengar sendiri yang bertanya, yang mengklarifikasi baru ada surat edaran dari KMNQ itu tentang bagaimana perhitungan guru ASN yang ada di 2020 dan 2021, nanti kita minta lagi tahun 2022 belum ada Pak yang lain Pak belum, tapi cuma perhitungannya saja, Pak. Iya, iya, iya belum ada yang lain. Dan, dan, dan bahkan justru belum ada yang lain, Pak. Dan bahkan justru belum ada yang lain. Maksud saya, maksud saya, saya membuktikan. Kami membuktikan bahwa dikbut, dikbut koordinasi dengan Kemenpan, KemenQ, BKN, dan lain sebagainya, untuk masalah guru, setidaknya sudah one, one step ahead, atau two step ahead. Dibandingkan tenaga honor yang lain, surat edarannya sudah ada. Walaupun itu nanti bagaimana cara perhitungannya, ada perhitungan atau apa saya saya gak tahu. Silakan di sini ada teman-teman dari Kemendikbud. Cuma yang saya tanya itu belum ada dari tenaga yang lain. Itu maksud saya begini, peng apa-apa yang telah diperhitungkan oleh Kemen bilang bahwa pengangkatan guru ASN p 3 kalau lebih terjamin dibanding uh, tenaga honorer yang lain. Itu itu maksud saya begitu. Walaupun tadi bapak bilang cuma hanya diperhitungkan, bukan ditambah. ya. Itu itu bagaimana perhitungannya saya nggak, saya nggak sampai masuk ke ranah sana. Itu itu gitu pak ya. Nanti kita tanya di desknya Kemenkyu. ya Pak, nanti tadi Pak Mas Dika terangkan itu di Dex atau di Help Dex, kita setelah break ini, baru ruangan ini kita bentuk pola untuk kegiatan coaching di Help Dex. It's okay? Iya. Yes. Jadi kira-kira jam berapa, Bapak? Iya, yang menjawab Ibu, yang saya sebut Bapak ya. Baik. Berikutnya, kita buka sesi tiga, silakan. Belakang sana, Pak. Selamat siang, Pak. Dari mana suara itu? Saya, sebelah kiri, Pak. Oh, sebelah kiri. Saya kanan, Pak. Mohon izin, Pak. Oi. Silakan, Pak. Silakan, ya, silakan sebelah kiri, Pak. Kita dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kita sejak tahun kemarin sungguh kesulitan, Pak. Kita selaku pengelola kepegawaian daerah sangat kesulitan dalam hal koordinasi dengan instansi terkait atau stakeholder yang uh, menangani formasi P3K guru. Kenapa kita PKPP, PKD ingin adanya sinkronis sinkronisasi pak antara pihak dalam hal formasi, anggaran dan penetapan pastinya. Kenapa? Kalau apabila kita sudah melakukan input di informasi, e dipastikan itulah yang akan ditetapkan. Makanya, dari itu kita ke bagian kepegawaian yang melakukan penginputan di informasi e agar diperjelas bagaimana dalam hal prioritas yang mana yang dilakukan, ya kan? Pengangkatan yang mana prioritas yang kita lakukan. Uh, pengurangan Maka dari itu kita selaku bagian kepegawaian ingin sekali memastikan skala mana yang prioritas untuk penempatan atau yang kita usulkan untuk formasi berikut ini terima kasih itu saja ya cukup mudah-mudahan saya nggak salah tangkap ya, ya. Uh, gini setelah ini nanti Butuh waktu berapa lama? 30 menit. atau berapa. Untuk operator tadi saya bilang uh, ini bukan berarti nanti bapak ibu pejabat tidak saya larang untuk ikut mendengarkan. Tidak mau ikut mendengarkan boleh, mau ngerokok-ngerokok di luar ya boleh, tapi saya berharap operator BKD dan Dinas Pendidikan tetap di sini dulu. Untuk mendengarkan uh, aplikasi yang uh, akan kita diskusikan nanti. Nah, dalam aplikasi itu nanti, dalam aplikasi itu sudah urutkan untuk yang petik, untuk yang passing grade, untuk yang passing grade itu sudah diurutkan berdasarkan prioritas. apa. Ibu punya pelulusan passing grade itu ada 200. Yang terdiri dari K2, honor negeri, PT, PPG dan swasta misalnya. 200 itu sudah diurutkan berdasarkan prioritas K2 Kedua juga punya nilai yang tertinggi siapa itu sudah diurutkan. Habis itu honor negeri, habis itu PPG, habis itu sekolah swasta itu sudah sudah diurutkan prioritas 1 sampai 200 di dalam aplikasi itu. Udah. Terus nanti disandingkan dengan formasi bukan formasi, kuota. Kita enggak sekali lagi tadi saya bilang, kita sudah tidak melihat lagi formasi ya. Formasinya ada di mana? Mata pelajaran apa itu kita udah nggak niat lagi, tapi kuota. Kuotanya ada berapa? Oh, ternyata cuma 150. Oke, okay. berarti, berarti, urutan penerimaan 200 itu tadi yang diangkat itu hanya urutan 1 sampai urutan 150. eh 150. lu guru lulusan passing yang nomor 151 yang nggak bisa diangkat karena kuotanya cuma 150 itu itu itu nanti ada dalam uh, aplikasi sudah kita buat uh, setelah ini akan dijelaskan lebih detail ini yang apa uh, mekanismenya Sekar, tapi nanti bapak ibu sudah apa uh, tetap bisa untuk mana yang keranjang mana yang ditempatkan di sekolahnya sendiri kalau yang keranjang itu